rohim, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Insyaallah si disuguhkan oleh Allah sudah banyak pada kesempatan kali ini saya ingin mereview beberapa unit yang baru datang Insyaallah unit-unit yang akan saya tawarkan semoga bisa menjadi bahan rekomendasi dan bahan pertimbangan saudara-saudara semua. tak lupa selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar kemana kita sebagai para pengikutnya semoga pelak nanti di kemudian hari mendapatkan syafaat dari beliau amin ya Allah ya Al sedaraku, semoga pula kita senantiasa diberikan kesehatan diberikan kelancaran dalam segala urusan dan dijauhkan dari mara bahaya dan petaka insya Allah amin ya, Allah ya Al dan semoga pula kita senantiasa diberikan kelancaran dalam mencari rezeki amin tidak, alhamdulillah. ini baru datang saudara Suzuki R3 tahun 2019 bertransmisi otomatik tipenya tipe GX warnanya warna abu-abu abu-abu makna metalik atau grey ya ini transmisi metik tipe GX ya saudara tahun 2019 untuk harga saya jual murah untuk harga saya jual ya saudara ya 180 juta Murah, murah loh, saudara. Insya Allah, harga saya rekomendasi. Dan juga, untuk kredit bisa, untuk kredit minimal DP 30 juta. Dan juga, CRV, CRV, transmisi eh, tahun 2013 yang 2,4 matic, ya saudara. Ini warna putih. pajaknya Tangerang Kota untuk nilai pajak 5,3. Dan yang untuk ini nilai pajaknya sekitar 3,4. Tahun pertama dari baru pajaknya di bulan 5 tahun depan. Tangerang Kabupaten. Ya Saudara, kalau ini Tangerang Kota, pajaknya di bulan 9 tahun depan. Ya Saudara, untuk harga ini saya jual saya buka harga 200 15. Buka harga buka harga 215 yang tipenya tipe CRV 2.4 tahun 2013. Ya Saudara, insyaallah harganya rekomendasi untuk unitnya pun aman, Tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. CRV tahun 2013. Untuk kredit saya akan rekomendasikan ke Finan Finan lebih murah. Dan Innova tipe G bertransmisi manual. Warna hitam tahun 2005, pajaknya di bulan 11 November. Ya, saudara November daerah Tangerang Kota juga. Ini saya jual 90 untuk DP 20 juta, angsuran sekitar eh uh, 2,5-an ya kurang lebih untuk 4 tahun untuk tiga tahunnya tahunnya itu sekitar 3 jutaan, tiga juta lebih. Sekitar 3,3 3,4-an. Kurang lebih ya, Saudara so ya. nanti untuk estimasi nilai angsuran, saya akan cantumkan di bawah. Baik, selanjutnya kita ada Mitsubishi L300 tahun 2016. Yang bok ya. Tahun 2016 yang box Boxnya box aluminium Ini Semua masih garing banget Tahun 2016 Pajaknya di bulan Februari Februari tahun depan Yang diesel punya ya Yang diesel 2016 Bertransmisi manual Pick up box Saya jual 135 juta saja Ya saudara-saudara semoga bisa menjadi bahan rekomendasi Innova G tahun 2007 Innova G tahun 2007 mobilnya apik nih bagus ini kita jual 110 Innova G tahun 2007 bertransmisi manual bensin pajaknya di bulan Maret untuk daerah-daerah cukup aman tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak pick up box juga Mitsubishi L300 tahun 2016 juga masih kaleng kalau saya sih rekomendasi yang ini nih ini bagus banget saudara masih Tangerang kota pajaknya September tahun depan 135 juta untuk yuk sini saudara untuk box dalam interiornya saya jual 135 juta L300 diesel ya saudara ya jangan salah tahun 2016 semuanya masih agung bagus banget tuh lihat dalam-dalamannya masih bersih semua masih kaleng yuk boknya juga masih terawat nggak ada yang pengok-pengok atau rusak nah ini boknya saudara dalemannya yang buat usaha atau buat ekspedisi bisa 135 juta tahun 2016. Rekomendasi bisa cash atau kredit. Untuk kredit nanti simulasinya akan saya tampilkan. Ini mobil benar-benar istimewa banget loh Saudara. L300 tahun 2016. Yang diesel ya Oke okay, Saya ada satu lagi unit Unit Yaris Tahun 2012 Warna hitam Bertransmisi matic Tipe E Yuk Saudara kita lihat Kita cek unitnya Oh iya Untuk interior Saya belum kasih lihat Saudara Interior Interiornya dia udah engine start button. Untuk kilometernya pun, ini mobil baru tiga ribu ya saudara. Baru tiga puluh ribu. Head unitnya pun yang sudah head unitnya floating ya saudara. All new R3 tahun 2019 Saya jual 180 delapan Murah banget loh. Untuk interior eksterior masih sangat sehat, masih sangat bersih, apik, bagus. Kursinya sudah elektrik ya, saudara. Sudah elektrik. Jadi insya Allah mobil ini benar-benar rekomendasi buat saudara. Aman, gak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Yuk kita lihat depannya. tuh depannya masih enak banget buat kalian Servi yang 2,4 tahun 2013 ya saudara ininya kapasinya masih os, asli original Bullhead dan apron masih asli bawaan dari pabrik enggak bekas nabrak dan tidak bekas banjir untuk mesin pun tidak ada yang rembes ataupun bocor ya saudara Insya Allah mobilnya rekomend, recommended buat kalian Innova tahun 2005 tipe G Mobilnya sehat, aman, terkendali Tidak ada masalah Dan mobil ini garansi satu tahun garansi mesin Garansi mesin satu tahun Sertifikatnya ada sudah keluar terbit Ya saudara Oke Yuk kita ke Jaris Kita ke Toyota Yaris tahun 2012 Yaris 2012 tipe E bertransmisi metik warna hitam Yaris tipe E bertransmisi metik tahun 2012 Warna hitam yang silver sudah laku terjual Harganya sama saya jual 100 17 syukur-syukur laku ya buka harga sedikit sedikit deh mobilnya bagus banget loh saudara-saudara saya sih rekomendasi ini mobil belum saya papain apa baru dateng ya lecet-lecetnya ada belum saya rapihin tapi biar saudara-saudara tahu kalau mobil ini aslinya bahannya seperti ini karena ini mobil masih bahannya aja masih bagus banget apalagi kalau udah saya rapihin jauh lebih bagus gitu saudara Yaris tipe E bertransmisi otomatik tahun 2012 Guys, lu tau nggak guys, kilometernya berapa? Kilometernya rendah lo, kilometernya baru 94.000 Interior asli original semua, nggak ada yang Bekas pasang-pasangan, dan ini pun setirnya masih sangat kenceng banget, loh, saudara. -saudara. Ayo, kita lihat mesinnya. Nah, kap mesin asli bawaan dari pabrik, nggak bekas nabrak, nggak bekas cedera, nggak ada yang keriting atau penyok untuk di bullhead pun maupun di apron dan sasis masih utuh, tidak ada yang bengkok ataupun bekas cedera. Semuanya masih dalam kondisi prima. Mesinnya pun masih langsam, suaranya maupun kaki-kakinya masih enak ya saudara, saudara ya. Tahun 2012 saya jual 117 buka harga. Untuk kredit DP 20 juta, angsuran di sekitar 3,3 sampai 3,4. Estimasi ya. Estimasi saya. Oke, saudaraku, so Cukup sekian yang saya Oh ya, saya satu lagi ada nih. Satu lagi. dehasu Senia LI tahun 2008. Ini yang 1000 cc. Mobil sejuta umat 1000 cc tahun 2008 Warna silver Platnya plat Cikupa e, Pajaknya September tahun depan Ini besok saya perpanjang Jadi yang beli pasti Nantinya sudah panjang Mau tahu nggak guys saudara? Ini saya jual berapa Buka harga sih Buka harga acordo, 75 lah Tapi nego Nego sampai jadi Ya saudara untuk kredit DP 15 juta Angsuran di sekitar 2,2an Estimasi saya Ya saudara-saudara Mobilnya bagus nih Rekomendasi buat saudara-saudara Xenia LI tahun 2008 Oke ya guys Oke Saudaraku Cukup sekian Apabila ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian maupun dalam penyajian, mohon maklum adanya. Mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Dereso Otomotif.